Selamat datang di Arifratama 313 Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Semoga selalu diberi panjang umur dan dimudahkan rezekinya Dan bagi teman-teman yang belum Silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya Buat teman-teman yang baru mendownload aplikasi whatsapp Akan muncul tampilan seperti ini Tampak terang ya Mungkin sewaktu teman-teman ingin chat WhatsApp takut dilihat oleh teman yang ada di sebelahnya teman-teman bisa merubahnya ke mode gelap atau drag mode ada pun cara merubah tampilan WhatsApp menjadi gelap yaitu silakan teman-teman masuk ke aplikasi WhatsApp lalu kemudian klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas kemudian klik setelan lalu setelah itu klik chat kemudian klik tema di sini jika teman-teman ingin merubah menjadi gelap atau drag mode, silakan teman-teman klik gelap. Kemudian klik ok. Sekarang tampilan sudah berubah ya teman-teman menjadi gelap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.